guys sekarang ada di ya, stasiun Hualien. Hmm, ada di hmm. hmm. Oke okay, sekarang aku mau balik lagi ke Taipei jam 9 lebih belas. sekarang baru jam 9 jadi kurang lebih masih ada waktu 15 menit ya masih ada waktu 15 menit Oke okay. Udah ada di Hualien, aku oh, abis nganterin ada aku ya, udah di Hualien abis nganterin adek aku. Sekarang aku mau langsung ke Taipei. Oke okay guys, ikuti terus video ini sampai selesai ya. Nah sekarang aku mau balik lagi ke Taipei jam 9 15 Oke okay guys, thank you. sudah beli tiket dan di disini tiketnya itu jam 9 jam 9.15 menuju Taipei ya sudah udah ada waktunya kan ya ada waktunya jam ini jadi masih ada waktu 10 menitan lagi masih ada waktu 10 menitan lagi aku udah dibawa ini masih di Hualien ya station nah, sekarang aku mau menuju ke Taipei Thank you. disitu IP sekarang seperti ini ya